Enggak guys, lumayan guys, pagi-pagi langsung 12 guys Oke, okay, tumblernya bagus, 12 Agak apa-apa apa guys ya, mohon maaf ya Jaringan aku kayaknya rada-rada rada kali, -rada, rada -rada, free spinnya Maksudnya Nah, ini dia yang kutung-kutung guys delapan oke okay, lumayan Lumayan guys ya, masih ada 10 Berarti masih punya sekitar 6 atau 5 Yo, teman-teman, teman-teman, teman-teman temanku semua Anjay, teman-teman, banyak banget guys ya Welcome, selamat datang kembali di channel Barbar, Echrod, Anjas Semoga pola Barbar kita berhasil hari ini ya guys ya Meskipun karena kadang-kadang kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama video yang kita kembali bersama Bang Fred saja di Jadi semoga hari ini kita bisa dapat mantap-mantap Welcome, my ya Selamat datang kembali bersama Bang Fred Di sini, brothers go Kita membuka Inches si hari ini sih Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga? Come on. oke okay. awal yang bagus. Nice. Oke, okay. 9 lumayan ribu guys buat beli cilok. Come on. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga? Come on. Ayo, guys. Je, yeah, je yeah, jelek kah? Come on. Nice. Oke, okay. 42 kan. Eh, di mau lanjut lagi, guys. Buat kawan kawanku yang baru saja bergabung Tekan tombol subscribe guys Astaga mantap jiwa Come on Kita pantau dulu brother ku, ya Buat kawan kawanku yang baru saja bergabung Salam kenal dari Bang Freddy Di mana lagi kalau bukan di EGP 88 Brother come on wah Why Astaga guys Nggak mau connect lagi kima Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Come on Ayo, lah, guys! Ah, room kartu! Naik dah! Sampai ada, ada, ada, ada, ada! pertama, guys! Come on! Aku pikir bakalan room tuh dekat. Room Astaga! Come on! Apaan? pala kau, Celeste! Celeste, Celeste, Celeste! Konekin, lanjut! Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Terus, terus! Astaga, lope, lope-nya beradarku, ya. Wah kuil! Walau Oke okay, nice 12 ongga oh, guys nggak guys nggak guys lumayan guys pagi-pagi langsung 12 guys oke okay, tumblernya bagus 12 agak patah-patah -pata guys ya mohon maaf ya jaringan aku kayaknya rada-rada rada ngeles ngelek kayaknya guys satu patah-patah -pata kan so, oke okay lah, enggak apa-apa yang penting kan profit yang penting profit, come on, ayo tolong lamir, mir, mir. Astaga tuh nah, lima terakhir penentuan lima terakhir guys. Lima terakhir penentuan. Nice kuning oke lumayan 19. Bulan sabit oke lumayan guys masih resinya. Bam biru tua guys nice. Biru muda bisa dong kole-kole cuy. Astaga nggak mau noda aja lo tak, tak nih hilang guys. Nice. Super. Pihun Manteng. <laughs> lumayan guys lumayanlah cuy. Iya kan? Kalau baik pasti rungkat ini. Makanya aku bilang sama kawan-kawanku, semuanya mohon maaf, brotherku ya. Kita anti bye-bye tim guys ya. Tidak ada bye-bye kita namanya, brotherku ya. Jangan dibiasakan baik, karena menurut pengalaman aku, brotherku ya, mau hasil dari bye atau dari hasil gratisan, pasti lebih bagus gratisan guys. Pasti. Oke, okay, kita gaskan dulu. Next, come on. Aduh, hijau, hijau, hijau, hijau, merah, cuk 28, uh. lumayan sih ya, 487.000 lumayan, brotherku ya, lumayan. Ayo kita gaskan lagi. Daripada lumayan kan? Astaga, petirnya sih benar-benar cuk bikin orang gregetan cuk Mirna emang otaknya dajal ini. Buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung, sekali lagi aku ucapkan selamat datang brotherku ya. Salam kenal dari Bang Freddy di sini, dimana lagi kalau bukan di YGP88, guys. Guys, guys, aku cuma mau bilang brotherku ya, joinlah komunitas berat aku ya guys ya. Kenapa kau harus join komunitas aku guys? Ada beberapa syarat guys, pertama pastinya untuk menjalin silaturahmi buat semua guys ya. Buat seluruh para sloter dunia dan akhirat guys ya, biar apa, biar setidaknya. Kalau kita ketemu yang lagi gacor hari ini kita bisa saling sharing kita di malam, guys, gitu loh. Aku nggak ada bilang kalau misalkan kalau kau join komunitas aku pasti langsung auto win atau apa gitu, nggak, nggak ada seperti itu. astaga, setengah mau yang kali seratus Jadi ketika kau join ke komunitas aku berada ya, di sana, kita bisa sharing bersama-sama mengenai bola, mengenai jam gacornya, mengenai saat momen sedang gacornya seperti yang biasa aku bilang. Gacornya bagaimana sih menurut apa menurut aku, guys ya? Kalau menurut aku logikanya adalah Gacor itu ketika dalam sekali main Minimal dia mendapatkan dua skater Atau tidak tiga skater paling aman Ya kayak aku lagi main nih kan 10 sampai 15 menit Atau sampai 20 menit deh Dapat dua skater atau tiga skater Dan dipastikan saldonya profit Nah itu dia guys Itu kunci awal menuju skater pertama Buat orang lain Sebab kenapa? Kebanyakan rata-rata Kalau misalkan sudah diinformasikan seperti itu Kebanyakan kita bisa dapat kemungkinan skater tuh satu kali besar sekali di sana makanya aku bilang berada ya ibarat katanya kita bermain rental playstation guys main bola gitu, main bola, main pes, main pes enakan mana kita main di pass, yaitu di warnet, di rental sendirian, atau bareng kawan-kawan pasti enakan bersama teman-teman toh oleh sebab itu aku selalu bilang Mari kau join ke komunitas Bang Freddy di sana kita akan mensharing sharing tentu saja guys ya Bukan dari aku brotherku Tapi dari kawan-kawan kita semua Jadi kita semua saling sharing Dan aku rasa itulah tujuan kita bikin komunitas guys ya Untuk saling share-share-share uh, Momen-momen gacor hari ini terutama ya Oke kita gaskan lagi hmm, Lumayan sakit guys Belum kena lagi nih rungkat kah Turunnya lumayan berasa sih tadi 400 kan lebih kali ya Astaga skater kedua mantap tapi turun dalam tuh Ayo semoga ada isinya Come on. Cacing jadi cacing Atau cacing jadi nah Yes Come on Biru, nice Agak patah-patah sikit Gak apa-apa lagi sih Jaringan aku atau gak jaringan aku kayaknya nih Come on Bam. Aduh diangkat ketek aja lama banget anjing Nah gitu mir Lumayan Dua Besok okay, ya gak masalah Seperti yang aku biasa bilang Profit terbesar dia itu adanya di 5, scatter, apa, 5 free spin terakhir Jadi momen pertama adalah mengumpulkan scatter itu Free spinnya. Maksudnya Nah ini dia yang kutunggu-tunggu guys 8, oke lumayan Lumayan guys ya Masih ada 10 berarti masih punya sekitar 6 atau 5 lagi Buat kumpulin tumblernya perkaliannya Oke, selamat datang kawan-kawan yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy Dimana lagi, kalau bukan di EGP 88 Guys, kita gaskan yuk Sam Jauh biru, nomor celestial blast palah kau anjing, ah, ah, ah Mir, Mir, tolonglah Mir, aduh nggak mau ditambahin sama dia, bem 400, eh 528 cuk aku pikir 400 guys, astaga, mantap jiwa beradarku ya, untung ada tiganya guys, aku nggak niat tadi cu Tolong ada tiganya loh gol itu matahari, matahari, matahari. Matahari, kima-kima <laughs> Setidaknya ada yang connect, guys. Kalau nggak konek kau hmm. Hmm. tahu rasa sakit hatinya tuh kayak macam apa, guys? Iya kan? Kayak bekong, kayak kagak keluar keluar, anjay, bekong, kayak kagak keluar keluar. <laughs> ada kima-kima Oke, kita gaskan lagi radar tuh ya. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga? Bam. Ayo terakhir, nah ini dia. Inilah lima terakhir, guys. Semoga ada isinya. Kuning, nice. Extra extra free spin dong, please. Oke, okay, extra free spin udah lama nih gak dikasih extra free spin. Anjay, gak mau dikasih anjing. Oke, okay, lumayan nice nih, nice. Nice. Lumayan, lumayan bareng lumayan. cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Come on. Asia. <tuh> ayo, ayo, ayo, Empat lagi, guys. Di sini kuncinya biasanya, guys. Come on. Nice, oke, okay, please, Mir Mir, mengertilah diriku, Mir Sap, bam, itu dia yang kutunggu-tunggu, guys Lagi, Mir Bam, ini dia yang kutunggu-tunggu, Mir Sap, sap, astaga Sap, sap Bam, 523.000 sempak, siomai <laughs> Ya kan, itu udah pasti, guys Udah pasti, 5 spin terakhir, guys Sudah kuprediksikan dan sudah kutakar takar-takar-takar, guys rata-rata yang menentukan jackpot atau tidak itu kebanyakan di 5 speed terakhir hmm. ya. mau tumblernya belasan pun bisa, gak masalah yang penting kombonya kena wah kenapa nih patah-patah guys, gak apa-apa yang penting profit <laughs> yang penting profit <laughs> astaga brotherku ya yowis brotherku, setelah ini aku pamit undur diri guysnya sepertinya sudah cukup sampai berjumpa di kontenan Bang Freddy selanjutnya terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah support sudah bantu like, komen, dan segala macam sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak Sebesar-besarnya. Dua spin terakhir. Terakhir. Astaga, gak mau, brother. 1,2, guys. wis aku pamit undur diri, brotherku ya. Sampai berjumpa di kontenan bang Freddy selanjutnya. Empat lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pamitnya, brotherku ya. Sampai berjumpa di kontenan bang Freddy selanjutnya. Dadah.